Bố sẽ <Și wird variance thumbnails> Oh, oh. ini udah masuk SS nya kan atau ini LS tuh oh. yo deh, eh salah yuk, ah salah kanan kanan kanan, salah, salah salah belok lagi, <laughs> nggak lihat Kang sorry. Situ lagi, kan? Aduh, ah, apa ya? Eh. Hey! Ah! Ah! Oh. kap <laughs> Hah, kok enak ya di sini. <laughs> enak ya. kawan? kawan. kawan. tapi Roni ini, gue nungguin. <laughs> <tutun> yeah, iya ah. tuh. kang nah, aja, ke mana sih? kanan ini ya, hah? ada kang, kok <kau> ada cabang sih? <kau> ada cabang sih <hari> eh, bener ya, ya ini? ya yeah, benar benar ya yeah, benar kang eh asli nah ini mah keren ya ya benar benar bener. ya benar, tungguin ini, ya? Thank yeah. you. Mate Keep ki I feel anything bad with my shirt... Rau wow. hey, tapi Mantap ah. yeah. Mantap Ya, sudah, ah ya, yang di paling keluar nah. pesen, nggak nah. nah, tau di sana, nggak tau di sini, ya nih teman-teman pada capek abis nanjak, yuk, keng, <tuk> di paling keng, kiri. ini karena ya selesai yang tadi Hah? sama aja kiri kanan sama oh, oh. oh keluaranlah sini bang Jack oh. oh. keluaranlah sini oh yang tadi nasi ini nah, dari mana di sana oke nasi 3 ini berarti